Halo, selamat datang di Taman Curhat. Kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang apa itu kongruensi. Pernah denger istilah kongruensi? Yuk kita bahas ya. Nah, jadi di sini aku mau bahas dari tiga definisi dulu dan nanti aku coba bahas based on apa yang aku tahu. Jadi intinya kongruensi itu adalah the quality of state the quality or state of agreeing, coinciding or being congruent. Yang kedua when two things are similar or fit together well. The quality of being similar to or Agreement with something Jadi pada dasarnya Kongruensi ini Lebih kayak Selaras guys Selaras Gitu loh Semua elemennya tuh Selaras gitu Semua Elemen Itu Selaras Atau kalau misalnya Bahasa aku ya gitu. Seseorang Dikatakan Punya kongruensi Ketika Apa yang Dirasakan oke, okay, itu sama dengan yang dipikirkan, terus sama dengan yang dilakukan. Gitu, nah, jadi ini tuh ibaratnya ada di segitiga gitu. Ada di segitiga, di sini ada dirasakan. Oh, sorry, ini ini istilah aku aja ya. Di sini dilakukan, dirasakan, sama dipikirkan Nah, mereka tuh punya satu suara yang sama gitu. Atau kalau disambungin dengan istilah yang aku pelajari dari tiga arti itu, intinya semua elemen baik itu apa yang dirasakan, dilakukan, ataupun dipikirkan itu selaras. Oke, okay. jadi banyak orang yang pada dasarnya dilakukan, oke okay, dirasakan, dan dipikirkan. Biasanya kebanyakan orang or Ya nggak kebanyakan orang sih Tapi ada orang yang apa yang dirasakannya ini Beda gitu Apa yang dirasakan sama difikirkan beda sama yang dilakukan Atau apa yang dirasakan dan dilakukan beda dengan yang difikirkan gitu. Atau sebaliknya Nah kongruen Kamu bisa dibilang kongruen itu kalau Ini ini tuh sama gitu loh semuanya tuh jadi punya satu perilaku yang nanti tuh jadi kamu tuh bisa nunjukin itu semuanya gitu. Kalau misalnya let's say kamu nggak suka naik motor. Misalnya ada perilaku kamu nggak suka naik motor. Nah. Terus misalnya dari nggak suka naik motor ini Kamu diajak doi Gitu ya Nah Kalau misalnya kamu orangnya kongruen Mau diajak doi Mau diajak papa Mau diajak selingkuhan Tetap semuanya bakal Ngasih jawaban No Gitu tapi karena satu dan lain hal pertimbangan. Kalau misalnya diajak papa ya. Karena nggak enak jadi dilakukan. Tapi sebenarnya. Nggak nyaman banget naik motor tuh sama di pikiran tuh. kayak takut celaka mulu. Kalau misalnya naik motor gitu. Kalau diajak doi juga sama gitu. Yang penting dilakuin. Karena apa yang. Tapi dirasa sama di pikiran sama di ini tuh gak sama gitu loh. Nah itu kamu lagi jadi gak kongruen. Kalau sama selingkuhan misalnya nolak. Gitu loh. Yang dirasain emang pengen naik motor sama selingkuhan. Dan pikiran juga pengen. Tapi gak dilakukan misalnya kalau sama selingkuhan. Kenapa? Karena takut balik lagi ke situasi yang bikin kamu nyaman sama dia gitu loh. Jadi pada akhirnya, si kongruensi ini, kata kuncinya adalah dirasakan itu sama dengan difikirkan dan sama dengan yang dilakukan. That's it. Ini kata kunci untuk jadi orang yang kongruen. Coba apakah kamu udah jadi orang yang kongruen <laughs> Apa yang kamu pelajari dari kongruensi ini ya Coba tulis di kolom komen Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya